Wah guys, kita dapat apa nih? Wah, kita dapat ko kodok nih guys, kata di kampung saya. Ini katak ya, ini katak warna hijau nih. Kakak masukin ke wadah aja ya. Lihat nih, kita sudah dapat katak hari ini. Kita lanjut lagi berburunya ya. Hari ini kita berburu di rumput hijau. Dan banyak apanya nih ini apa sih namanya rumput-rumput ini loh kita berburu mainan bersama kakak pastinya di channel toys of mainan bertemu lagi ya guys lihat itu enggak itu tuh yuk kita lihat wah kita dapat ayam kalkun pastinya aduh dia terjatuh. Lihat nih ayam kalkun kakak Ayam kalkun kakak warnanya hitam Ada putihnya Ungu Ini warna ungu ya Dan matanya warna biru dan hitam Masukin ke wadah aja Nih kakak sudah dapat dua Kita lanjut lagi berburu mainannya Mencari mainan Sampai banyak Untuk kita bawa pulang aduh mana ya guys mana ya wah guys lihat itu yang di bawah lubang yuk kita lihat lebih dekat itu apa ya wow sepertinya kita dapat ulat nih ini ulat ya ini ulat daun Warnanya hijau. Masukin ke wadah aja deh. Nanti kita bawa pulang. Lihat nih, mainannya. Kakak sudah dapat tiga. Ini ayam kalkun, katak, dan juga ulat. Lanjut lagi, guys! Berburu mainannya hari ini. Kita dapat mainan apa aja? Yuk, kita lanjut lagi. mana ya mainannya Wow ada yang keciduk nih guys lihat nih wadidaw kita dapat si kupu-kupu cantik warnanya biru nih masukin ke wadah ya kita mencari mainan lagi cari mainannya harus lebih seru biar penonton kakak lebih seru juga Wadidaw did kita berburu mainan hari ini mainannya di mana lagi mana nih mainannya Wah kita dapat apa nih lihat nih guys kita dapat rusa ini tanduknya rusanya warna orange masukin ke wadah lagi ya Nih mantul-mantul kan mainannya. Lanjut lagi berburunya. Kita dapat apa aja lagi hari ini. Jangan lupa ya. Like dan subscribe. Biar kakak semangat mencari mainannya. Mana nih. Wow. Dapat lagi nih hewannya. Ini he hewan apa ya wah sepertinya ini hewan kecoa warnanya ada coklat dan juga merah kakinya lihat tuh kayak berduri-duri masukin ke wadah aja ya kita berburu mainannya lagi biar lebih semangat nanti kita bawa pulang untuk kita buat mainan ya? yuk berburu lagi mana nih mainannya Dapat lagi kita yuk, kita ambil. Wah, ini mah kumbang warnanya, ada merah, hitam juga. Wah, ini serangga ya, Kakak masukin ke wadah aja. Nanti kita bawa pulang juga. Kasihan dia terdampar di sini. Mana lagi mainannya, berburu mainan. Wow, kita dapat lagi nih, guys! kita dapat capung warnanya hijau kita dapat capung capung itu begini du du wah dapat lagi kita kita simpang aja capungnya ke dalam wadah ya kita mau lihat kita dapat apa nih wak wow dapat lipan guys hati-hati ya kalau bertemu hewan seperti ini nanti disuntik lagi kan nangis ini sakit sekali loh udah simpan aja tuh sudah banyak kan mainan kakak pokoknya berburu sama kakak pasti menyenangkan sekali kita lanjut lagi mana nih mainannya berburu mainan di pagi hari akan membuat kita bersemangat mantul-mantul kan wah dapat lagi kita apa wah ini laba-laba hitam ini laba-laba yang suka bikin sarang di dinding loh seperti film-filmnya itu spider man Lihat nih mainan Kakak sudah banyak. Tapi Kakak masih mau mencari. Soalnya Kakak mau bawa pulang. Wah, dapat lagi kita dapat-dapat-dapat. Nih, nih, nih, nih. Kasihan nih, kok dia di sini sih sendiri. Wah, kita dapat bebek angsa nih. Warnanya putih dan mulutnya warna orange. Masukin ke wadah aja. Nanti kita bawa pulang juga biar lebih seru kita bawa pulang untuk dimaini. Lanjut lagi Nih mainan kakak nih Mantul-mantul kan Kita cari lagi Yang lebih banyak Dan pastinya lebih seru Mana nih Mainannya Wah mantul-mantul Kita dapat lagi nih Wah kita dapat kalajengking kuning nih. Dan juga merah. Warnanya ada dua varian. Kuning dan merah. Hati-hati ya. Bertemu hewan seperti ini nanti dicapit. Bisa nangis kalau dicapit. Wadidaw, mantul-mantul nih. Berburu mainan hari ini seru sekali. Cari lagi yang lebih banyak untuk kita bawa pulang mantul-mantul kan Mana ya mainannya? Berburu mainan lagi pastinya di channel Toys of Mainan biar lebih seru bersama Kakak di sini. Wah, oh, ada yang kebalik tuh. Kita lihat ya. Ah, kita dapat lalat hitam nih. Masukin ke wadah aja. Nih wadah kakak sudah hampir penuh. Mantul-mantul mencari mainannya bersama kakak. Mana lagi nih mainannya? Berburu mainan harus lebih seru. Karena kita mau bawa pulang. Mana ya? Dapat lagi kita. Ini apa nih? Wah kita dapat seekor jangkrik. Guys warnanya hitam matanya merah kakinya ada enam ini serangga loh masukin ke wadah aja kakak mau hitung berapa banyak yang kakak peroleh berburu hari ini kakak mau lihat yuk kita hitung bersama ya guys oke kita hitung satu ada rusak dua ada kecoa, tiga ada lipan, empat ada katak, lima ada jangkrik, enam ada laba-laba, tujuh ada kala jengking, delapan ada ulat hijau. 9 ada kumbang cantik 10 ada si capung hijau 11 ada si lalat hitam 12 ada si kupu-kupu biru 13 dapat angsa betina empat belas dapat ayam kalkun cantik ekornya yang berkibar seperti ini seperti kipas wah ternyata mainan yang kita dapat hari ini ada empat belas ekor guys mantul-mantul kan oke jangan lupa like dan subscribe pastinya di channel toys of mainan sampai berjumpa di video selanjutnya